Waduh waduh, waduh waduh waduh waduh lama nih gak main FIFA. Saya mau nyoba ini deh apa yang ada di Toti. Toti Toti. Woo, beli bapak main di 39.000. Tuh oh wow, dapatnya 1000 poin FIFA. Saya nyoba ini kayaknya saya masih punya pulsa. Beli dengan sekali ketuk. Mudah-mudahan kali ini saya berhasil membeli Bape. PP Bape. Oke, okay. pembayaran berhasil. Pembayaran berhasil. Oke. Okay. Bro. Pembelian selesai. Terima kasih. Sama-sama. Dua tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek Woohoo. sekarang saya punya berape punya berape lama main waktu itu saya pernah beli di bursa transfer cuman nggak ini ya teman-teman ketuk untuk lanjutkan tonton lagi Oke okay. tonton lagi Oke okay, Tapi, mainlah dapat poin FIFA. Seribu buat lagi lah Poin Viva ada lagi ya? Oke, okay. siapa ini? Oke, okay, coba klik lagi. Pergi ke pas. Eh, eh, eh, eh, eh, Debung. Gitu ya, Oke, nyari lagi. Oh, oh, Berani deh. Berani deh. ini, Close. dari stadion saya jelek-jelek stadion kandang ini gak punya M ini ah enggak ya. ya, dari stadion ah ambil tadi gak berkaos kaos, kaos Totti paket barang oke Totti 23 Sering seng seng seng, -seng. Oke okay. Masih itu Oke okay. Masih 75000 Oke okay. Kita coba diajak Oke okay, udah ada ya Mbak P sudah nampak Mbak P sudah nampak Terbiasa suraku kini Memandang jauh bersembunyi kosong raut wajah menanti namun diam yang dapat ku pilih tahun otomatis oh, masih tetap enggak nambah Baper. bape ganti goncalo ramos oke oke oke oke Jadi, oke. Jadi, coba kamu otomatis. Oh, udah naik 18.000. Beli stadion. Beli. Beli-beli. Beli-beli. beli beli beli enggak, beli enggak Tidak dilihat kalau aku Terbiasa sudah kini Memandang jauh bersendunyi Kosong raut wajah menanti Kopi, ini? Yang mana ya? <susur> <susur> Oke okay. Seribu Kelasin deh klasin malam, Oke. ini saya kalau saya. Hai, hai, hai, kita bangun otomatis deh apa jadinya? bagus hai, oke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tadi posisinya hai, hai, jadi hai, hai, hai, jadi hai, <SILENCIO> geser ser, geser ser, geser Deser-ser, deser-ser, deser-ser, satu, dua ribu dua puluh satu. dua puluh ribu